Halo semuanya, selamat datang di channel Ananda Merjamberal dan di video kali ini kita akan off-road lagi menggunakan Suzuki R3 sesuai dengan permintaan para viewer, para penonton, para subscriber oke, kita langsung saja ya menggunakan Suzuki R3 dengan aksesoris roof box di atasnya <laughs> lucu juga nih, oke, kita masuk ke sini nih. oke, hati-hati, jalannya rada ada sempit oke, ini saya ragu ini mobil ini bisa nanjak nih kita coba ya kasaran kan? juga ini saya waduh, waduh. oke kita sekali coba eh bisa loh <laughs> bisa ternyata <laughs> mantap jiwa mantap gila mantap juga nih mobil sekali percobaan langsung bisa Oke hey, kita coba dari yang sebelah sini kali ya teman-teman. Waduh ini atasnya ada aksesoris roof box seperti ini, agak mengganggu penglihatan ya. Jadi nggak kelihatan ini harus ada ke atas sedikit. Oke okay, kita coba sekali percobaan, apakah bisa? Waduh kurang. Eh ini yeah, kurang, kurang kurang kurang. Kita coba lagi. Percobaan kedua, yang pasti percobaan pertama gagal karena saya melakukan kesalahan menabrak dinding. Oh bisa ternyata ya ya, ya. ternyata percobaan pertama saya melakukan kesalahan ya, makanya nggak bisa. Yaitu e, menyerempet bagian ini kanan kirinya inilah. Jadi agak susah, bukan agak susah sih susah buat nancem. Kalau nggak menyentuh dindingnya bisa bisa naik. Oke, okay. berarti R3 berhasil menakluki uh, apa ini? <laughs> jalanan off-road ini ya, tanjakan kecil ini. Oke, okay, sekian untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir dan sampai jumpa di video yang berikutnya.